Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi, uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Bolehkah berdusta dalam candaan menurut Islam? Pernah nggak sih, kamu melontarkan candaan kepada teman-temanmu lalu mereka tertawa. Nah. Perlu diketahui bahwa Islam melarang kita untuk membuat candaan yang di dalamnya terdapat unsur kebohongan. Bercandalah seperlunya dan jangan berlebihan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah saw bersabda, "Aku juga bercanda, tetapi aku tetap berkata yang benar." Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir 12/391. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis tersebut sahih dalam Sahih Al-Jami, nomor 2494. Janganlah banyak tertawa karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Sahih Al-Jami nomor 7435, dari Abu Hurairah. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah.